tang yang pucat hijau ini yang paling mahal yang ada emasnya itu dulu, tapi dijual untuk e, apa namanya untuk adat terlarang. Contohnya filenya begini, karena beberapa dari daerah melaporkan kepada Pak Gagani e, seperti dari Makassar, dari Madiun, terus ada ada salah satu e, organisasi yang terlarang juga ada terus uh, dari luar negeri juga hmm. dari luar negeri juga ada yang melapor kepada Pak Kagani hmm. begitu, tapi Pak Kagani tidak begitu menanggapi, tapi mereka mengirim surat, memberi surat, memberi uh, laporan kepada Pak Kagani uh, supaya mungkin supaya ini antisipasi kepada NKRI hmm. supaya jangan terjadi pemberontakan di Indonesia karena mungkin pada saat itu orang-orang yang ingin berontak juga ingin hmm. memberitahu mungkin juga mereka juga tidak ingin terseret-seret hmm. barangkali ya hmm. nah pada saat itu Pak Gagani sudah melaporkan pada saat itu kepada Bung Karno mungkin Bung Karno mungkin masih menganggap iya. ah masih situasi keadaan di Indonesia masih aman-aman saja gitu kan nah begitu pak kagani melaporkan uh, pak kagani bilang udah pak saya kasih uh, jabatan juta besar amerika uh, pak Gani nggak mau nggak uh, mau kalau begitu saya pulang ke palembang karena saya merasa berdosa dengan uh, karir dokter saya karena saya sekolah Uh, begitu banyak saya udah memberantas pemberontakan di Indonesia mungkin saya sudah waktunya mengabdi kepada masyarakat untuk kembali menjadi dokter jadi menjadi dokter umum karena memang pasien-pasiennya di Palembang ini sudah cukup banyak karena pada saat itu Pak Kardini memegang satu pabrik pabrik karet yang beliau memang uh, dirikan pada saat itu uh, jadi karena saya tahu pada saat itu umur saya empat tahun, umur empat tahun sering diajak, sering diajak kan praktek dokter sambil cerita sambil cerita bahwa memang ada di salah satu daerah di uh, Palembang itu sudah masuk pemberontakan itu sudah masuk tapi berhasil juga dicegah sama Pak Kagani pada saat itu dengan teman-temannya gitu dari Pak Bambang Toyo dari Pak uh, yang terdapat yang mereka bergabung dengan subkos walaupun dia sangat apa sangat mencintai Sumsel lah pokoknya jangan sampai Sumsel ini dampai dengan dengan daerah-daerah lain gitu. dimasuki pemberontak dimasuki suasana kelaparan atau apa mereka jadi sandang pangan segala macam keamanan dan itu sudah dilalui sudah difokuskan ke Sumsel makanya dia pulang hmm. tuh jadi akhirnya Palembang tidak tidak begitu dampak uh, dari dari uh, gerakan itu tuh gitu. karena itu yang cerita ibu saya cerita bahwa memang ah uh, ibu ibu bilang ah sudahlah pulang ajalah ke Palembang katanya kita nggak dibutuh Palembang katanya karena kan uh, ini uh, sumsel ini perlu banyak dibenahi karena masyarakatnya masih harus kita uh, dorong untuk lebih maju itu itu yang yang seingat ibu waktu bu uh, Masura cerita jadi gerakan yang kalau kita lihat fakta yang sering disebut gerakan 30 September kalau berdasarkan fakta itu lebih pas dikatakan gerakan 1 Oktober kenapa? kejadiannya sudah di atas jam 12 malam tanggal 30 September artinya karena itu sudah masuk 1 Oktober terhadap gerakan yang faktanya bukan 30 September tapi 1 Oktober 1965 itu Pak Gani sudah menyatakan sikap bahwa ini kuat indikasinya ada keterlibatan PKI sebagai partai. Nah, artinya eh, berdasarkan pengamatan Pak Gani peran PKI seperti apa, di pemerintahan perannya dominan di ibu kota, maka dengan dia tahu dan sikap bahwa ini ada keterlibatan PKI, otomatis ...dia juga berperan untuk membendung gerakan yang faktanya 1 Oktober itu untuk merambah sampai ke Sumatera Selatan. Nah ini memang artinya uh, imbas dari gerakan 3 September yang faktanya 1 Oktober lima itu... Uh, ...tidak banyak terimbas berdampak di Sumatera Selatan dibanding di provinsi-provinsi lain... Terutama di Pulau Jawa, itu dampaknya luar biasa. Jawa Tengah, Jawa Timur, juga provinsi-provinsi lain. Ada satu hal yang menarik menurut saya, bagaimana sebetulnya eskalasi dari apa namanya Partai Komunis Indonesia itu sendiri di dalam sejarah nasional di Indonesia. ya. Pertama pada tahun 1926, PKI memang pernah melancarkan pemberontakan. Lalu di tahun 1948, itu juga pernah melancarkan pemberontakan. Dan terakhir di tahun 1965, PKI dianggap atau ditunding sebagai, apa namanya, yang paling bertanggung jawab dengan peristiwa G30S PKI itu. Pada tanggal 30 September itu, peristiwa itu hanya terjadi di Jakarta, sementara untuk di daerah-daerah lain atau di, apa namanya, wilayah-wilayah yang lain, dalam pandangan saya atau pengamatan saya, itu tidak, tidak terjadi peristiwa yang sama. Sebetulnya bukan peristiwa G30 SPKI itu yang dianggap memakan korban e, dalam peristiwa sejarah berdarah di tanah air, tapi peristiwa setelahnya. Jadi peristiwa setelah G30 SPKI itu, itu berdampak masif, berdampak luas. Nah, termasuk di kota Palembang. Jadi di kota Palembang atau di Sumatera Selatan, setelah peristiwa G30 SPKI di Jakarta, Lalu kemudian pihak militer, terutama Kodam II Sriwijaya, mendapat mandat atau perintah untuk mengamankan daerah Sumatera Selatan. Nah, salah satu yang menarik ketika orang-orang yang dituduhkan sebagai uh, PKI atau pengurus PKI itu sendiri, itu diangkut dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, lalu kemudian dibawa ke uh, kam yang ada di Pulau Kemaro itu uh, dalam narasi sejarahnya lebih dari ribuan yang dibawa ke situ karena dari berbagai daerah bahkan ada yang sebelum sampai ke Pulau Kemarau itu ya banyak yang sudah meninggal dalam keadaan meninggal karena diangkut uh, sebetulnya diangkut dengan ini kadang-kadang uh, mohon maaf kalau menurut uh, beberapa yang orang apa orang tua yang pernah saya wawancari mereka melihat misalnya kalau diangkut pakai truk itu di baktruk itu sebanyak-banyak mungkin sehingga mereka apa namanya berjubelan, ya itu sisi gelap uh, sebenarnya dari sejarah kita yang sekarang ini juga masih sangat kontroversial menurut saya artinya pengungkapan itulah yang sebetulnya diungkap ingin diungkapkan oleh para sejarawan ingin meluruskan peristiwa dari kekejaman yang menurut, menurut, menurut para sejarawan itu dianggap sisi kekejaman dari akses dari setelah peristiwa g 13 s PKI itu. Karena dalam kenyataannya juga misalnya, mohon maaf kadang-kadang mereka yang dituduhkan PKI, yang diangkut dan dibuang di Pulau Kemara itu, kadang-kadang ya mereka hanya simpatisan, misalnya orang-orang yang tidak mengerti. Bahkan di beberapa daerah, misalnya kalau di Oki, yang saya ketahui itu, mohon maaf kadang-kadang banyak KIAI yang terlibat. Karena ada idiom misalnya PKI itu singkatan Partai Kiai Indonesia, sehingga apa mendaftar, disuruh mendaftar, mereka mendaftar. Nah, pada waktu apa namanya eh, penangkapan dari orang-orang yang dituduhkan PKI, ya nama-nama mereka kadang-kadang termasuk dalam catatan, sehingga banyak yang diangkut ke, atau ditahan di eh, Pulau Kemaro. Ya.